Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar manapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru persahabat ya Unggahan pertama kita lihat di sini ada sebuah Unggahan spesial ada salah satu komentar dari fans Lesley dan Pilar persahabat ya yang mengomentari di channel YouTube-nya bang Pilar di sini kita lihat dari akun Eti mengatakan Seorang Lestiani yang dituntut oleh orang-orang untuk selalu dewasa dan sempurna Di depan Bilar dia bisa jadi Lestiani yang sewajarnya Seperti seorang manusia, seorang wanita pada umumnya Bisa ngambek nangis kalau ada yang dia inginkan Tuh persahabat ya Yang selalu tentunya menuntut Lesti untuk menjadi selalu dewasa dan sempurna Lesti juga manusia biasa persahabat ya yang tentunya kita doakan sayang terbaik Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan terus untuk idola kesayangan kita Postingan tersebut telah dari post kembali oleh akun HP Rai Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan Cukup jadi diri sendiri ya deh Tuh sahabat ya Cukup jadi diri sendiri aja Kita sudah bangga sama Lesti Yang selalu memberikan prestasi Dan selalu memberikan inspirasi untuk banyak orang dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans yakni salah satunya dari akun Rusmini Unscore 062 mengatakan Kenapa harus nuruti orang harus jadi diri sendiri yang ingin bermanja-manjakan dengan calon suaminya Gak apakan masih di jalur yang wajar Saya sebagai fans dukung kalian apa adanya toh selama ini kalian di jalan yang benar Ini salah satu respon yang sangat positif Dan Para ya doakan Tentunya untuk kelancaran rangkaian pernikahan Lesti dan Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat Ada unggahan spesialin mana tentunya Siang hari ini Bang Ariel di rumah Abang Bilar Bersama Papa Daniel persahabat ya Bismillah sehat-sehat selalu untuk kita semua Amin kata Bang Ariel persahabat ya Apakah akan ada kejutan kembali yang akan diberikan Dari keluarga Lesar untuk kita mudah-mudahan saja ada kabar baik persahabat yang kita dapatkan dari keluarga besar Leslar postingan tersebut diri pos oleh Agus Leslar anskersa baru ini persahabat ya ada kalimat khusus juga dituliskan apakah Osas minta bantuan RM nya buat mengancam Pak Daniel agar follow dia kita tunggu ya apa yang terjadi Aduh cute banget persahabat ya, doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan bahagia dari idola kesayangan kita ke kabar berikutnya persahabat lagi-lagi kita mendapatkan info dari ANTV akan segera hadir kembali tentunya cinta abadi Leslar menuju pelaminan Leslar spesial pengajian dan upacara adat segera persahabat ya. Masih belum dikasih tahu untuk tanggalnya, tetapi kita tetap doakan mudah-mudahan lancar semuanya Pastinya tidak akan lama lagi kita bersama-sama menyaksikan pernikahan tentunya Lesti dan Rizky Bilar Ada kalimat kapsen juga yang dituliskan dalam postingan tersebut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 Tentunya doakan yang terbaik Untuk idola kita Mudah-mudahan lancar semua Tentunya niat baik dari Lesti Dan Rizky Bila Ke kabar berikutnya Persahabat kita lihat juga ada unggahan Terbaru dari Om Kevin Satu jam yang lalu persahabatnya yang mengunggah sebuah postingan foto Bareng ayah kejora satu mobil Luar biasa Tentunya kita melihat postingan ini Merasa bangga persahabat ya. Mudah-mudahan keluarga Lesti juga Selalu diberikan kesehatan dan tentunya selalu dilindungi dari orang-orang syirik, persahabat ya. Tetap dukung, tetap doakan yang terbaik. Ke Kabar selanjutnya juga di sini ada momen ketika di channel YouTube-nya Afdal Yusman, nih persahabat ya, yang video call bersama Rizky pilar nih persahabat ya. Abang Bilar katanya deg-degan. Untuk tentunya menghadapi hari spesial bahagianya, yakni akad pernikahan persahabat Ya pasti tentunya Bang Bilar merasa deg-degan Dan kita juga persahabatnya merasa deg-degan juga Yang mana tentunya sebentar lagi kita akan bersama-sama Menyaksikan secara langsung akad pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Unggian tersebut juga telah diripos oleh akun Lancelar Unskrlotic Ada kalimat caption yang dituliskan dia tuh atau abang deg-degan banget sih pasti tapi pinter menyembunyikan perasaannya di bawah canda dia biar gak tegang-tegang amat aslinya mah jantungannya dah break dance <guruh> emang luar biasa bang persahabat ya menutupi dari ketegangan abang bilang selalu bercanda persahabat ya luar biasa deh akan yang terbaik mudah-mudahan semuanya lancar dan kita mendapatkan kebahagiaan langsung dari lesti dan bilar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia hari ini tetap pentingin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagi matangkapan kalian bersahabat, mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.